Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Alhamdulillah ya kita bertemu lagi Dan semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu Nah di sini kita akan belajar membaca ya Nah jadi untuk semuanya yang baru mau belajar membaca dan belum bisa membaca jadi silahkan disimak ya video ini dengan seksama agar semuanya bisa lancar membaca Karena di video ini kita akan belajar membaca Itu dengan coba mengenal dan menghafal alfabet Nah jadi seperti apa sih huruf alfabet itu? Langsung saja ya Silahkan diikuti secara perlahan Jadi yang pertama ada A A A Ayam Ayam B B Bebek Bebek, cek, cek, cicak, cicak, de, de, domba, domba. e, e, erlang, e, erlang, f, f, ya f, foto, foto, g. G Gajah G Gajah H H H Harimau H Harimau I I I Ikan, i ikan, J, J, J, jangkrik, J, jangkrik, K, K, K, kanguru. L, L, L, lumba-lumba, L, lumba-lumba, hmm. M. M, M, M, monyet, monyet, M, monyet, hmm. ya, yeah. N. N, nanas, N, nanas, O, O, orang utan, O, orang utan, P, P. Panda P Panda P Penguin Penguin Q Kui. Kui. Kui Kui Quran Quran Kui Quran R R R Rusa Rusa S S S, S. Sapi Sapi T T T tupai, tupai, u, u, ular, u, ular, p, p, vespa, p, vespa, w W W Wortel W Wortel X X X Silofon X Silofon Y Y Y Yoyo Y Yoyo Z Z Zebra Zebra Wah hebat ya Semangat Semuanya pasti bisa Kita ulang sekali lagi ya A Ayam B Bebek C Cicak D Domba, e, elang, F foto, foto, g, gajah, h, harimau, h, harimau, i, ikan, ikan, j. Jangkrik K kanguru K kanguru L lumba-lumba lumba-lumba N -lumba. monyet monyet N nanas O orangutan P panda Q Quran, R, Rusa, S, sapi, T, tupai, U, ular, F, vespa, W, wortel, X, silofon, Y. Yoyo Z zebra. Wah, hebat ya. Nah, sampai di sini semuanya sudah hafal pastinya ya dan sudah mengenal yang mana sih yang namanya alfabet. Tuh semuanya sudah bisa mengenal huruf A sampai Z. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, semuanya ikuti perlahan lagi ya. A B C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 b r s t u p w x y z wah hebat ya semuanya hebat sekali sampai di sini semuanya tentu bisa ya nah kalau belum lancar silakan diulangi terus ya sampai lancar nah, Semuanya pasti bisa Terima kasih karena sudah semangat belajarnya Semangat dan sampai ketemu di pembelajaran kita yang berikutnya ya